Hey yo what's up? Jumpa lagi di Armaul Channel. Kali ini saya bikin video prank lagi yang judulnya minta fotoin sama pacar orang. Mau tahu reaksinya seperti apa dan kekonyolannya seperti apa Kalian jangan lupa subscribe terlebih dahulu Armaul Channel Biar saya lebih semangat lagi bikin konten yang lebih menarik dan membuat kalian semua terhibur Kita langsung saksikan saja videonya Selamat menonton dan semoga terhibur Oh no no no no ya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 1,2,3 so, eh? cuman foto aja Nih? Yeah. Eh? pribadi <laughs> <laughs> Tidak ada yang kuatin. Banyak dari situ. Eh? Gak apa-apa. Di fokus ke Citi. Snoop <imitation> Dogg no no no no, no, no. <laughs> The so fucking legal double G Snoop Dogg di sini Oh no no no no ya <tipas> <No, papá. tipas> <No, papá. tipas> ¿Eh? <tipas> Snoop lagi <laughs> aku kerjain loh, lagi bikin video, kameranya itu loh. dulu sih, sih. aku lagi bikin video terus kameranya itu jalan itu lho dapet <laughs> dulu lho dapet dulu lho dapet <laughs> dulu lagi ngapain nunggu temen videonya boleh saya upload di youtube kok? Boleh. ini ya nanti kalau mau nonton Duh, sorry sorry sorry. Ah. Maaf dong, nanti saya hapus, saya hapus. Oke <tuk> mbak. <tuk> Maaf mas, sebenarnya kalian lagi saya kerjain. Saya lagi bikin video. Bikin video. Kameranya ada di sana loh. Itu loh, Mas yang pakai baju merah deket pohon itu loh. <tuk> boleh saya upload di YouTube enggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ya. Gak usah malu. Dadah dulu, Mas. Boleh saya upload di YouTube? Boleh nggak? Boleh. Dari hmm? mana? Saya dari dari dari tadi. Oh, ya mas, oh ya mbak nanti tak hapus, kalau tak hapus nanti aja <laughs>